Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang mengasaskan bangunan rumah tangganya Dengan mawaddah dan rohmah Dalam rangka Menyelaraskan cita-cita berumah tangga Keselarasan rumah tangga adalah ketika pilar-pilar rumah tangga itu dibangun atas asas mawadah warohmah. Mawadah warohmah itu adalah pilar utama rumah tangga. Ketika rumah tangga Niku ada asas dua ini. Maka akan lahir yang namanya keluarga Sakinah. Mawadah Meniko Artosipunopo, Rohmah Artosipunopo, Sakinah Yopo. Yo Fatayat mestine Yombun Apal tuh nih. Yombun Apal, nopo dereng Maknane Sakinah, maknane Mawadah, maknane Rohmah, bun ngertos tuh? Luh kok tereng? Wes omah-omah binten diinten binten diinten sampean kok derengertos niku roh Ngerti pora roh dah ini kakeh balane roh kalimat tiga nih kan biasa akrab banget gue pulau sampan kabeh mireng gue familiar lah ngateniku terutama nonton pagelaran akdunika niku mesti nonton kalimat tiga nihku sakina mawadah warohma jadi saman sering kerungu tamiu dan mudeng maksudnya nggak apa? kok. Hmm. Iklak cucur temen ya. <laughs> Jadi sakinah niku nak cara tertib perdaks ini niku nomor tiga. Sepindah mawadah, kaping kali rohma, nembek kaping tiga sakinah. Asli tertib perdaks begitu. Kenapa begitu? Nangga tahu tak beberkan saman mudeng. Mawadah niku artine artinya niku cinta, ya, uang rumah tangga niku biasanya seng zaman saat Niki seng kulo sampean kah alami niku diawali oleh rasa saling mencintai. lah rasa itu kalau di bahasa Arab kan jenenge mawadah, mau niku? Jadi mawadah niku saling mencintai. Nae ono hubungan rumah tangga kok pasangannya saling mencintai besar harapannya kelanggengannya rumah tangganya bisa dipertahankan. tapi nak wesora saling mawadah, ngoten wesora saling mencintai susah diharapkan kelanggengannya hubungan sebuah rumah tangga. ngoten iku, maka mawadah itu jadi pilar utama dalam mengusung nilai-nilai kelanggengan sebuah rumah tangga. Siji, loro rohmah, la rohmah niki maknane welas asih, iki satu akar dengan rohman. Lanten niku, rohmah, rohman sama itu. Narek rohmah niku cinta kasih artine suami istri niku kudu welas asih bersama, saling sayang menyayangi, saling asih mengasihi. Ketika ada suami istri kok wis saling sayang menyayangi, asih mengasihi, kuwi jenengane suami istri wis nanem pilar rohmah Lah kok suami istri kok ora ana no pelas asih e karo pasangane, lah kecil harapan kelanggengane hubungan pasangan niku. Tapi ketika kasih sayang ke niku tasih ada bersemayam kuat dan mengakar menghujam di sanubari masing-masing kelanggengan rumah tanggani Insya Allah bisa diharapkan Peace. Nah Mawadah itu kerjane ini wilayah dia mawadah niku kerjane ke fisik Nek roh mah kerjane ke penunayan hak maksudnya ngeatan Bang seneng nih kan lebih ke fisik dulu tuh. Beripate janurana hani ya. Nah. itu dulu. Ya. Karena ya orang guru ngerti kan, ngorong ngerti sampan jasane, calon istri sampean, belum jadi suami nih kan ngorong ngerti. Ngerti ini kan pokoknya si Mas Anu Jan embuh banget bang Id ya Allah ngangen nih ya. Misalnya seperti itu ya kan. Itu mama roh, gue kudu ngerti roh. Iya, ngerti. nah itu mawadah. namanya jadi sifatnya fisik atau material itu itu lebih kepada mawadah. Jadi timbul cinta, belum kasih nanti, kasih rohmah nanti. Cinta itu ditimbulkan karena hal-hal yang berbau material fisik, kekayaan, pangkat, kedudukan, dan seterusnya. Itu eh, timbul rasa cinta. Nah, rohmah itu lebih ke uh, jasa. eh uh, ketika uang itu diwei jasa, bentuknya apa saja? Apa ditulungi, apa dipenuhi haknya, dan seterusnya, itu kemudian akan timbul cinta, apa jenengannya welas asih. Sayang itu, sayang, melas, dan sebagainya. Lah, mereka mawadah rata-rata niku. Umurnya sangat terbatas. Tapi Nek Rohmah tidak boleh terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau Mawadah karena ke material, ketika materialnya menyusut, mengurang, aus, dan sebagainya, itu seiring itu akan aus juga rasa cin. Nah, Sejauh Rika ngesuk umur petong puluh tahun, Bapaknya ya umur petong puluh tahun, Rika umur sudah lima, pipinya wis pada. Ayo ya. Hmm masih enggak cinta itu. Saya kira enggak ada. Karena memang cinta kerjane itu ke material, ke fisik, ke hal-hal sing bisa dilihat, dirasa ataupun didengar. Itu namanya kerjane cinta ke sana. Lah ngomong-ngomong masalah kerjane mawadah itu ke sana, itu sangat sangat terbatas. Biasanya pengalaman Pak Ustadz juga Nih, mungkin bulan, suwe-suwe tahun lah, tahun apa rong tahu Lepas dari itu sudah, jadi rasa cinta itu sudah berkurang. Mungkin Mae kalau aku juga demikian. Itu itu it, it rumus, tidak terbantahkan. Itu rumus, rumus apa Pak Ustadz? ya? Asmar asmar itu. <tuh. tuh>. Ya rumus asmar gitu. Asmar. <tuh>. Terbatas. Nah, kemudian yang bisa mempertahankan hubungan rumah tangga tetap solid, itu yang pilar kedua. Yaitu rahmah. Rahmah itu timbul dari penunaian hak masing-masing. Ketika pasangan itu sudah menunaikan hak masing-masing, maka akan timbul ke contohnya, nyong contohnya. Nyongroh maingung baik lambi nenyong, petolesan nenyong, sarapan mangan nenyong, siang, sore. Natakna turon-turon nenyong. Nyapokna umah apa segala macam natak nadu itu angker pas ana ya mak angker pas ana ya rasa tata tata apa nih pengoranan orang angker pas ana maksudnya orang kayak tang loroli ditata men rapi ya roro anggali teluk kabeh ro burine siji jim dule telut roh jadi saya bu saya bu rong embu ya repoh mending ditata daripada orang begini begitu juga ketika istri itu melihat sang suami itu Penuh-peluh dan keringat Bahasa Nengoten Demi menunaikan Eh hakis keluarga lah mesti timbul Ya Allah Bapak ke kesel banget rengap, rengap, Ya Allah melas Timbul seperti itu Jadi welas itu ditimbulkan karena Penunaian hak masing-masing Nah ini tidak boleh ndak boleh hilang Makanya jangan eh, Apa namanya salah Bahwa ketika ada pengabayan hak dari salah satu pasangan ini kemudian akan rentan konflik internal hubungan suami-istri nek ngetan niku nengwisma wadah dicekeli, rohmah dicekeli tenan, artinya masing-masing bisa menunaikan hak dalam arti menjalankan kewajiban, jadi hak dan kewajiban, berarti nih hak dan kewajiban hak itu milik siapa pasangannya Ya, hak itu, lah yang wajib menjalani pasangan berikutnya, misalnya kalau kalian main dua hak yang wajib saya laksanakan saya punya hak yang wajib dilaksanakan oleh istri saya Nah jadi saat saya menunaikan hak istri itu berarti saya lagi menunaikan kewajiban karena menunaikan hak istri itu wajib contoh memberi nafkah saya memberi nafkah ke istri saya berarti itu saya lagi menjalani kewajiban saya berupa memberi nafkah istri melayani saya menyiapkan sarapan dan seterusnya itu hak saya istri saya lagi menjalankan kewajibannya itu ya jelas ya nah ketika dua pilar ini sudah terusung dengan uh, balance dengan seimbang maka akan muncul dengan sendirinya Sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Keluarga yang Sakinah adalah keluarga yang mengasaskan bangunan rumah tangganya dengan mawaddah dan rohmah. Sakinah hanya akan bisa lahir ketika ada mawaddah dan rohmah. Ketika mawaddah dan rohmah tidak berkenan menjadi bedan dan dokter, untuk lahirnya si Sakinah maka tidak akan pernah Sakinah itu lahir ceritakan ya eh?